itu Apa maksudnya Apa maksudnya? Tujuannya apa? Kenapa kau di Facebook? ada ada ada di Ada desa lagi? Nah ini jalan yang sudah ditanami pisang oleh warga Karena rusak Ini bentuk protes warga cepetnya, cepet gede, tahu tuh kita